Pak, oh, nah siapa? siapa? Masuk. Hah? Di mana? Di mana masuk? tahu tadi transaksinya ke mana tadi? Di Bunga, ya, di Jogja Jogja Bunga. Bunga. Bunga. Di Indah. Kau nggak tahu di mana dia. dia. Nggak mungkin, ya. tak mungkin. Kau tidak ada ke Pari Indah dari tadi, ya. Saya cek nomor gue, ya. Ada, Pak. Ya. Tapi, ya Baik kami dari Sat Narkoba Polres Lampung berhasil melakukan penangkapan atas Indonesia ZU yaitu di Desa Kubo Panjang tepatnya di Kecamatan Tambang. Kita mengamankan uh, tersangka atas Indonesia ZU yang barang bukti satu paket awalnya dan kemudian kita melakukan uh, penggeledahan di rumahnya dan disaksikan oleh perangkat desa temukan 9 paket dan jumlah seluruhnya adalah sepuluh paket ini sabu-sabu Nah ketika uh, yang didapat dari uh, saudara IM ya, ya, tahu tahu oh, jujur bilang panger, -panger. Mobil, cuma mobil belakang Tau, di belakang Kemudian tersangka kita amankan di satkamob Polres sambal untuk proses penyidikan lebih lanjut.